back on my watch youtube channel oh rewati odesjo nah kali ini gua masih mau mereview brand dari jepang Tempo lalu gua dari brand saiko nah ini masih family ya sama dia masih family ya bisa dibilang mungkin adiknya lah langsung aja ini adalah Aruba Aruba ini adalah salah satu brand uh, buatannya Seiko ya atau sub brandnya Seiko nah ini modelnya Tuna kenapa disebut Tuna karena bentuknya emang mirip banget kayak Seiko Tuna kalau bedanya sama Alba dia ini case-nya yang berbentuk shroud nih jadi ini udah unibody ya maksudnya bukan shroud terpisah disini lak lak langsung bentuknya melengkung nah ke atas kayak gini jadi dia modelnya Uh, bezelnya ini, rotating bezelnya ini ada di dalam, cuman case-nya udah dibentuk shape-nya tuna tanpa harus menggunakan independent shroud kayak tunanya ya. Untuk alba model tuna ini, dia menggunakan movement automatic dengan kaliber Y676 ya. Bisa dibilang itu hampir setara sama 7S26 lah, cuman bedanya dia belum punya fitur manual winding sama hack system but it's okay nah untuk water resistnya dia 10 bar ya kurang lebih 100 meter tapi ya ada tapinya ya ini jam bukan buat diving karena kalau dilihat dari konstruksi terus model bezel sama konstruksi crown dia ini hanya diperuntukkan sport water resistant aja Mungkin kalau kalian mau berenang ringan di air yang tenang, oke, okay, oke okay, fine. Tapi ini bukan buat kegiatan diving. Nah untuk glass materialnya sendiri, ini masih menggunakan mineral. But it's okay. Terus untuk bezelnya, rotating bezelnya, biasanya kalau jam model diver gini kan ada kliknya. Kalau dia nggak ada kliknya. Jadi dia unidirectional. Jadi bisa diputar ke kanan, bisa diputar ke kiri, terserah. Ya, dan dia nggak ada klik, jadi smooth aja kayak gini. Terus, untuk screw down, ada nggak? Nggak ada, dia nggak ada. Screw down atau pengunci crownnya dia nggak ada, ya. Jadi, dia langsung pop out gini aja, langsung cabut aja. Kalau mau setting, nggak perlu di-screw down, ya. Diameter case-nya. Oke ini kurang lebih ada di 42,9 ya kalau dibuletin 43 lah Masih diameter yang dalam tahap kewajaran Dan untuk ketebalannya sendiri dia juga nggak terlalu tebal 12,9 atau mungkin 13 mm ya Nah untuk back case ada ciri khas Alba yang dari dulu masih belum berubah Atau mungkin nggak pernah berubah ya logonya ada logo ombak yang ini menandakan water resist sport kalau laktulaknya ini kurang lebih ada di 49,3 ya hampir 5 cm lah Laktulaknya mungkin termasuk agak panjang ya untuk lembar strapnya look ini ada di 20 sih masih pas banget dan yang bikin gua suka dari Albatuna ini adalah Warnanya banyak banget Warna dialnya yang seperti gue pegang ini adalah uh, Red ya Warnanya red Ya mungkin kalian bisa bilang maroon Or else tapi ini nih warnanya Bener-bener sunburst red Bahkan rednya aja ada dua Nah ini red yang kedua Bedanya apa sih? Ya sekilas memang sama Tapi yang beda adalah Di warna bezelnya Warna insert Uh, bezelnya ya kalau yang ini angkanya di bezelnya warnanya putih silver kalau yang ini warnanya merah sih tapi untuk warna dialnya sama sunburst red nah ini yang kemarin warna ini sempat booming nah ini dia green ada yang bilang kalau warna gini namanya green hulk uh, so this is tuna ya yeah, tuna yang terkontaminasi radiasi gamma jadinya Hulk nanti tunanya nah ini insert bezelnya juga warnanya green juga terus markernya juga ada bingkainya dengan accent warna gold dialnya sunburst green mungkin kalau menurut selera gua nih hanya just personal opinion aja ya model ini akan lebih bagus kalau talinya diganti uh, sama yang lain sih misalkan sama oyster yang lebih solid atau mungkin justru leather ya leather or zulu. Jadi walaupun modelnya diver look tapi sebetulnya lebih kelihatan casual aja sih atau daily Peter tuh mungkin lebih cocok sih buat lah Dan pasti lebih stunning sih. Nah yang terakhir varian yang lagi gua bak di sini adalah black gold. Jadi ini dialnya warnanya black terus untuk di bezelnya sama rotating bezel sama insert bezel ini ada accent warna gold. Nah, ini menurut gua yang agak me sedikit mewah sedikitnya. Terus talinya rubber masih dengan rubber model diver, tapi udah nggunain bahan silikon bahannya nggak beda jauh sama yang Seiko punya. Jadi masih tetap nyaman digunain. So, what are you waiting for? Jangan sampai kehabisan karena ini kemarin juga udah ditunggu. Stok kita juga menipis terus. So, you better get yours. Hurry. Oke okay, langsung aja ke website kita di jamtangan.com Oke okay, I think that's all untuk si Albatuna ini Happy hunting and happy shopping Jangan lupa subscribe Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen And see you on the next video